Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini Anda tengah menyaksikan program spesial dari kami Program yang menyajikan informasi dan pengetahuan Sebulan dengan bulan suci Ramadhan Tentunya sudah kami kemas secara hangat dan santai Dalam program kurba kuliah Ramadhan Baik pemirsa, hari ini kuliah ramadhan bersama dengan saya Muhammad Farhan Davisa Saputra Selaku host yang akan berbincang santai dengan anda pada hari ini Tentunya dengan tema kita yaitu memaksimalkan ibadah di detik terakhir bulan ramadhan Tentunya pemirsa saya tidak sendiri, saya bersama dengan narasumber berkompeten dan terpercaya dalam bidangnya Yang amat sangat kami hormati Ibu Dr. Zuhdia MAG yang Alhamdulillah telah hadir pada hari ini bersama dengan kita Untuk memberikan ilmu yang bermanfaat kepada pemirsa kuliah Ramadan di rumah Baik pemirsa sudah tidak asing lagi Ibu Dr. Zuhdia MAG Di kalangan kampus Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Tentunya Ibu juga sudah berseliweran pastinya Bu ya hmm. Mengajar di Seliman. salah satu kampus Universitas Islam Negeri hmm. Raden Fatah Palembang Terkhususnya kampus tercinta kita Baik dan juga sangat amat cocok serta asik sekali nih untuk kita ajak berbincang santai pada hari ini Dengan tema memaksimalkan ibadah di detik terakhir bulan suci Ramadhan hmm. Baik sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Ibu Zuhdia Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sore Ananda Baik Bu Sebelumnya akan di ucapkan terima kasih banyak Bu pada hari ini Telah hadir menyempatkan waktunya untuk Memberikan ilmu yang bermanfaat, semoga apa yang ibu berikan pada hari ini dapat diterima dan dapat menjadi ladang amal kebermanfaatan bagi kita semua Amin Baik amin. bu, tentunya gimana nih kabar ibu hari ini bu? Alhamdulillah, ya, atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, yeah. ya selalu diberikan Allah kesehatan, nikmat iman yang sangat luar biasa, amin, alhamdulillah Alhamdulillah hmm. selalu diberikan kesehatan, kenikmatan Bu ya. Hmm. Semoga hmm. Ibu tetap selalu diberikan kesehatan dan kenikmatan agar dapat Amin. menyelesaikan bulan suci Ramadan dengan baik. Amin. Tentunya juga Amin. untuk pemirsa kuliah Ramadhan di rumah tetap sehat agar tetap dapat menyaksikan kuliah Ramadhan dari episode ke episode selanjutnya. Baik, uh, syukur Alhamdulillah Bu Ibu tadi uh, dengan keadaan baik, hmm. dengan diberikan kenikmatan oleh Allah. Allah. Hmm. Nah Bu, sebelumnya kita masuk kepada tema perbincangan kita yang lebih inti lagi. Hmm. Gimana nih Bu puasanya hari ini? Tetap semangat, tetap lancar Bu? Alhamdulillah. Uh, insya Allah, ya sampai uh, akhir Ramadan, bahkan setelah akhir Ramadan pun, di hari-hari selanjutnya, hmm. kita harus bertambah semangat, bertambah semak ya. Yeah. Dalam uh, memperbaiki kualitas diri tentunya Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah tetap semangat ya Bu ya Amin. Tetap semangat, tetap fit pokoknya menjalani Amin. puasa dalam bulan suci Ramadan ini Baik Bu, uh, Ibu Zudia ini kan adalah seorang dosen Bu ya Yang ya. tentunya juga mengajar di kampus Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Hmm. Seorang dosen kan representasinya itu kan orangnya super sibuk bu ya, mengajar hmm. terus gitu. Nah bu, gimana bu, keseharian ibu ini sebagai dosen boleh nih cerita sama pemirsa pulih Ramadan yang ada di rumah? Ya, alhamdulillah Rabbil Alamin Allah mengamanahkan ya, hmm. Allah mengamanahkan saya saat ini berkecimpung di dunia pendidikan, khususnya uh, di Uin Raden Fatah Palembang ya keseharian saya di kampus B tentunya dengan amanah daikan fakultas psikologi tapi tetap kompes saya di prodi pendidikan agama islam yeah. maka tadi sebelum ke sini saya masih melaksanakan tugas saya mengajar uh, psikologi agama di prodi pendidikan agama Islam mm -hmm. alhamdulillah mm -hmm. tetap, samping itu ya ya Alhamdulillah uh, Iya, tetap mengajar berarti Ibu ya. Tetap. Jadi walaupun uh, banyak kegiatannya tetap fit bu ya. Tugas pokok tugas mengajar. Pokok, pastinya Ridharma tugas. Tugas tinggi tetap. Iya benar sekali bu. Berarti ibu ini tetap fit banyak uh, kegiatan yang produktif istilahnya dilakukan tentunya ya, bu ya. Baik terima kasih ibu ceritanya tadi. Nah bu uh, di bulan suci Ramadan ini tentunya sama dengan tema kita pada hari ini yaitu hmm. memaksimalkan ibadah di detik terakhir bulan suci hmm. Ramadan Nah bu. Mungkin bisa diceritakan dulu Bu sebelumnya kepada kami ataupun pemirsa setia hmm. Rafa Televisi di rumah. Di detik terakhir ini kan pasti banyak sekali Bu ya orang-orang yang berbondong-bondong ya. untuk uh, meraih keberkahan Allah Subhanahu wa taala, meraih syafaatnya dan khusyuk hmm. dalam melakukan hmm. ibadah tentunya Bu ya. Nah, kira-kira Bu, bagaimana sih Bu cara memaksimalkan ibadah kita di detik terakhir bulan suci Ramadan itu Bu? Ya. Terima kasih ya atas uh, pertanyaannya ya Ananda ya jadi betul ini adalah detik-detik terakhir kita di bulan Ramadan 10 mm -hmm. terakhir bulan Ramadan yeah. kita sudah diingatkan oleh Rasulullah bahwa di dalam bulan Ramadan itu ada tiga fase 10 mm -hmm. pertama 10 ya, kedua dan 10 ketiga 10 pertama itu rahmat 10 kedua itu adalah maufirah 10 mm -hmm. ketiga itu adalah itkun minanar dilepaskan dari api neraka. Artinya diampunkan oleh Allah segala dosa-dosa kita. Amin ya robbal alamin. Nah, bagaimana kita bisa memaksimalkan diri di detik-detik penghujung bulan Ramadan? Kita juga eh, meniru apa yang sudah dicontohkan oleh Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis yang diwayatkan oleh Imam Ahmad An Aisyata, Rasulullah anha, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mm. ia cetahidu fil asri awahir malah ia fi fil mm. Artinya apa? Ya, uh, Aisyah istri Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Wasallam mengatakan ya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yeah. bergiat. Mm. Bersungguh-sungguh Pada 10 terakhir bulan Ramadan Melebihi kesungguh-sungguhan pada hari-hari yang lain Memang dari awal bulan Ramadan Pastinya Rasulullah SAW telah menggiatkan diri Melebihi tapi ketika 10 hari di bulan Ramadan nah, Apa di sini yang diantaranya juga yang kita lihat kegiatan yang sudah dilakukan oleh Rasulullah mm -hmm. Rasulullah mengencangkan sarungnya mm -hmm. itu salah satu mm -hmm. mengencangkan sarungnya artinya dia memfokuskan diri mm -hmm. untuk takqrufallah memperbanyak ettikaf bahkan mengajak keluarganya untuk juga melaksanakan mm -hmm. memperbanyak salat malam ya kalau sebelum-sebelumnya Pasti di luar Ramadan juga Rasulullah yeah. pasti melaksanakan solat malam, yeah. salat tahajud. Mm -hmm. Ini melebihi kapasitas di hari-hari yang yes. lainnya. Apalagi yang di Rasulullah SAW lakukan. Memperbanyak ibadah-ibadah lainnya. Yeah. Memperbanyak zikir. Kemudian memperbanyak menafkahkan harta. Yeah, ya uh, Mendermakan harta di jalan Allah. Ya kalau sudah berbicara masalah zakatul mal, wajiz zakatul fitrah itu memang sudah menjadi wajib, wajib kita Allah. Ini di luar itu, iya. ya, di luar itu tetap Rasulullah memperbanyak dan mengajak keluarganya Tentunya hmm. mengajak kita semua untuk juga melakukan hal yang serupa Nah itulah terlebih kalau kita perhatikan, kalau kita lihat ya ini Alhamdulillah Rasanya kita orang yang beriman hmm. manapun ini di titik terakhir sudah masuk 10 terakhir Tentu yeah. kita akan merasa sedih Benar, bu. Karena kita akan ditinggalkan Dan yeah. kita akan meninggalkan bulan belum, Ramadan oh, oh, oh. Toh belum tentu nanti di tahun depan yeah. Kita akan ketemu lagi mm -mm. di bulan Ramadan ini Karena satu bulan inilah yang Allah berikan kesempatan kepada kita Untuk menempa diri kita yeah. nah, Jadi ya Jadikanlah kalau menurut saya di 10 terakhir ini Betul-betul semangat kita semakin hmm. memuncak Semangat kita semakin tinggi ya. ya Berarti memang uh, seperti yang Ibu Zudia katakan tadi 10 hmm. terakhir Ramadan itu harus benar-benar giat Bu ya betul Dan juga uh, pastinya Nabi Muhammad SAW mencontohkan hal-hal yang baik Yang harus patut kita ya. laksanakan Baik Uh, mungkin terima kasih Ibu atas cerita yang sudah Ibu berikan dan ilmu yang sudah Ibu berikan tadi. Nah Bu, masih berbincang Bu seputar dengan tema-tema kita pada hari ini, yaitu memaksimalkan ibadah di detik terakhir bulan suci Ramadan. Ada keistimewaan Bu, yaitu malam Lailatul Qadar atau dikatakan malam seribu bulan. Nah kalau menurut Ibu Zuhdiani, kira-kira apa Bu dan bagaimana keistimewaan serta keunggulan dari bulan uh, dari malam Lailatul Qadar tersebut Bu? Oke okay, terima kasih ya nah, Memang ya, di 10 terakhir bulan Ramadan bahkan eh, malam Lailatul Qadar itu sendiri yeah. sebenarnya ya, bisa saja adanya pada saat nuzul al-Quran ya, bisa saja adanya pada saat malam 17 yeah, bisa saja Allah turunkan itu pada hitung-hitungan ganjil yeah. dan bisa saja pada justru penutup Bulan Ramadan, Ramadan, yakni di malam ya Yang jelas memang Allah sudah menjanjikan Ada satu malam Di bulan Ramadan itu Kita dapat Meraihnya ya Kalau ada surat Al-Qadar itu kan sudah jelas Tanazzalul malaikat warruhub kulli amrin Salamun hiya fajr Jadi itulah bagaimana Anda katakan Malam itu adalah malam yang lebih baik dari seribu bulan, malam. maka kita harus berbondong-bondong berusaha untuk mencarinya. Tapi, bagaimana kita bisa mendapatkannya? Itu tentunya kembali kepada apa yang menjadi kita, ikhtiar kita iya. dalam kita meraihnya. Ya, apa yang banyak keistimewaan di bulan Ramadan di, di, di malam lailatul qadar itu pastinya. Yang tadi, yang pertama, malaikat turun, semua malaikat. Ruhul Kudus turun, turun pada malam itu dan pada malam itu doa kita mustajabah. Allah jamin doa kita mustajabah. Allah ma'ina apa Setidaknya kita memperbanyak doa. Allah ma'ina kaafun tuhaybul awwa apa Makanya setiap orang yang beriman pastinya Amin. merindukan ia mendapatkan Amin. juga malam Lailatul Qadar itu iya. doa kita mustajabah kemudian Allah akan berikan keberkahan kita pada malam Lailatul Qadar iya, Allah. Allah juga akan mengangkat derajat dan kemuliaan kita ya, maka jangan jangan berlengah nah iya, ini nah benar. pada akhir-akhir Ramadan kebanyakan ya sering ini godaannya godaannya, godaannya kebanyakan orang sering lupa lupa rasa bahwa Alhamdulillah ya ini puasa sudah hampir berakhir Alhamdulillah kita akan kembali fitri Oke bener iya. semangat kita kembali fitri bener. tapi kita akan meninggalkan dan ditinggalkan bulan Ramadan Iya ya jadi ada yang uh, memperbanyaknya justru memperbanyaknya persiapan idul Aidilfitrinya iya. bener, Bu. ini memperbanyaknya adalah memperbanyak lebaran lebaran nah, basoplemang Nyoryayo Iya benar <laughs> ya ke pasar lupa bahkan ada mungkin ya jangan ya kita berdoa untuk diri kita semua iya. ada yang sampai batal ke batal ke diri Puasa. kalau capek muat kue <laughs> capek ya, bener -bener. ke pasar Realita. nah ini godaannya justru ini godaannya oke okay, kita tanda syukur kita dengan Allah karena memang uh, ketika setelah mengakhiri bulan Ramadhan tentunya kita kembali fitri memang Tanda syukur kita adalah kita bersuka cita, mempersiapkan lebaran itu dengan baik, ya. tapi tetap kita harus memposisikan diri bagaimana menggawang akhir Ramadan ini sehingga kita betul-betul mendapatkan, merasakan, mendapatkan Lailatul Tul -kodar. Amin Ya Rabbal Alamin, Ya Allah. Berarti memang Lailatul Qadar itu punya keistimewaan dan keunggulannya sendiri, Bu, ya. Betul. Yang pastinya tentu kita idam idamkan Amin. Dan juga, Bu, uh, ada sedikit pertanyaan terakhir, nih Bu, yang ingin ditanyakan. Kira-kira hmm. apa sih motivasi, terus tips dan triknya yang ingin Ibu berikan kepada khususnya pemirsa kuliah Ramadan di rumah tentang bagaimana caranya agar tetap semangat puasa, tetap optimis, dan tentunya uh, memaksimalkan ibadah di detik terakhir bulan Ramadan, Bu. Oke. Okay. Ya, pemirsa, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini adalah kesempatan yang sangat istimewa. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa bagi kita iya. semua. Allah menyediakan satu bulan penuh untuk kita menempa diri, yang sebelumnya kita pasti banyak sekali melakukan perbuatan-perbuatan khilaf dan salah namanya manusia, iya, benar. perbuatan maksiat yang kita selama ini mungkin jauh dari Allah. Yang kita selama ini di luar Ramadan mungkin masih ada yang jarang melaksanakan ibadah-ibadah, yeah. sunnah lainnya. Jarang membaca Al-Quran, mm -hmm. jarang uh, melaksanakan sholat sunnah, jarang melaksanakan wirid zikir, salawat, jarang membantu orang. Yeah. Ya. Masih banyak melakukan perbuatan tercerah lainnya, menggunjing, menggunjing. Yeah, iri dengki, na'uzubillah bahkan mengfitnah misalnya na nah maka di bulan Ramadan ini Allah berikan kesempatan kepada iya. kita untuk memperbaiki diri kita Allah ampunkan dosa kita pastinya mm -hmm. ketika kita meminta karena di 10 awal pertama yang saya sampaikan Allah telah memberikan rahmatnya kepada kita, kita semua. Allah telah memberikan ampunan ampunannya kepada kita dan ketiga Allah telah menjauhkan kita dari ikun minanah. Masya Allah. Ayuh, ayuh. Masih mungkin kita memiliki kesempatan uh. di beberapa hari depan, jangan kita mengenyanyikan, yeah. memperbanyak membaca, memperbanyak shalat memperbanyak shalat yeah, Ya benar. Itikah. Memperbanyak berita, memperbanyak memasih Membuka diri untuk memaafkan Dan meminta maaf kepada Ini ketika sudah Allah selama satu bulan yeah. Jangan kita mengatakan saya sudah selesai. Ibadah saya sudah selesai Justru ini membuktikan Apakah kita Berkualitas mendawamkannya, istiqomahkan iya. kita, Insya Allah dengan kita polos ikhlas, itu perasaan ibadah di bulan Ramadhan, maka akan dipelajar oleh Allah menjadi pribadi yang muti dan lain setelah sekolah dalam beribadat, betul, walaupun mendamping. Baik, keren sekali nih Bu motivasi tips dan triknya semoga Uh, pemirsa kuliah Ramadan dapat menerapkannya dengan baik Bu Ya, Berarti memang banyak sekali Bu yang harus uh, kita kejar Yang harus kita lakukan agar kita mendapatkan keberkahan tentunya Dalam bulan suci Ramadan ini Baik mungkin itu pertanyaan terakhir Bu Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu untuk hari ini Semoga apa yang Ibu berikan hari ini Dapat menjadi amal jariah dan ladang kebermanfaatan Bagi kita semua dan juga bagi pemirsa kurma Kuliah Ramadan tentu dan khususnya Baik dan juga uh, tentunya kami ucapkan terima kasih Bu yang sebesar-besarnya kepada Ibu telah menyempatkan datang dan hadir pada hari ini untuk memberikan ilmunya, memberikan cerita kepada kami yang ada di sini serta juga pemirsa kuliah Ramadan yang ada di rumah tentunya. Dan juga semoga pemirsa kuliah Ramadan di rumah dapat mengimplementasikan dan dapat menerapkan ilmu-ilmu yang sudah diberikan pada hari ini dengan baik dan juga benar. Baik pemirsa, Nelson Mandela pernah mengatakan education is the most powerful weapon to change the world. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Jadi pemirsa apa yang sudah didapatkan pada hari ini, ilmu yang sudah kita dapatkan dari ibu terutamanya akan kita implementasikan untuk mengubah dunia. Karena kita lah yang dapat mengubah dunia dan menjadikan Indonesia menjadi sumber daya yang berkualitas dan tentunya berakhlak islamnya. Baik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada saat hari ini. Pemirsa, jalan-jalan ke seberang ulu. Jangan lupa membeli tebu. Kuliah Ramadan akan hadir selalu menemani sore kamu dan serta menginspirasi selalu. Saya Muhammad Farhan Davi Saputra, bersama dengan rekan kru yang bertugas, pamit undur diri dari hadapan. Selamat beraktivitas dan selamat menunggu berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm?